guys, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di pacar official Di sini saya Fajar, dan bersama Saya Muhammad Rizky Tirmawan okay, Kita berdua akan mereview. review beberapa short dari Youtube Oke, okay, kita akan mulai aja Video pertama kita akan lihat guys Karakter itu bisa menghajar karakter orang, aura energi lu bisa nyikat aura orang karena aura lu kuat. Lu lagi bangga-banggain gua. Heeh. Mm -mm. Saya ada maunya terus gini. Dan suggestion lu juga kuat. Eh, Kayak gua tuh ke sini udah mau berapa kali enggak jadi-jadi ya. Enggak jadi-jadi karena gua nolak. Heeh. Mm -mm. okay. Iya, karena hanya gua dan Smargo yang bisa menolak podcaster nomor 1 di Indonesia. Walaupun alasannya enggak jelas. Gala lah, podcastnya udah banyak banget, bro. Gue pengen makasih sama lu. Gara-gara lu, gue betul oh, kok iya kan? Itu. mau lanjut? malah anjir, iya udah nyaman, loh. Udah lu, lu harus pulang. Lu harus oh, boleh di sini. Udah lu, gimana sih? Lu langsung gampang tamu, bocah, bocah pendek. Ah, bocah pendek. Oke, makasih ya. Gitu caranya. Kok, dia. Aja ngobrol ke sini. Oke, okay, jadi ini... Uh bukan bertengkar ya ini emang ya Sandy Bismarck kan emang suka iya, bercanda, bercanda ya. asik juga kan itu orang dua juga podcaster semua nih dua-duanya satunya podcaster nomor satu kan. biasa ini lucu-lucuan, kan dua-duanya pesulap satunya pesulap asisanya pesulap biru <sukur> kita lihat video selanjutnya guys <sukur> <Oke>. punya korek api nggak gua bakar ini dong <sukur> lo dong kenapa namanya Dewa sembilan belas karena sejarahnya itu mau pernah masukin monyet enggak? Udah pernah itu, udah ya, pernah. Dewa 919. Jadi sejarahnya apa 19 itu apa? Sejarahnya waktu mereka bikin Dewa 19 umur mereka sama kayak dewa. Sama kayak dewa siapa? Dewa 19 Dewa 919 baru terbentuk. Iya. Umur mereka sama kayak dewa. Sama kayak dewa baru lahir juga Ahmad Danis Galang 19 tahun. Eh. <tuh> <tuh> nah, ini konyol ya kan biasa indra kan orangnya absurd ya dia ya juga ya, komika, komika suci. Jadi kalau ngomong lucu-lucu pakai logika tapi biasanya kan. Tapi bukan, emang itu dewasa 19 itu emang bukan di umur 19 ya iya. jadi <tuh> itu kayak ibarat kata ibarat, ya. ya lucu-lucuan aja ya <tuh> kan anja tadi pusing nanya 19 belas tiba-tiba jadi kopeng ada bunyi jangan jangan ya, mau kasih orang oke sekarang kita lihat apa Oh polisi guys lihat coba saya mau tanya siapa teman kamu yang paling suka bikin pelanggaran jam aja jam jenderal mana orangnya jam jenderal nah. jadi kalian ini pohon terkenal di batalion masing-masing jam jenderal kamu terkenalnya karena apa kecil hitam jenderal kecil hitam kecil. kamu coba bikin ketawa temanmu dulu kamu dulu si bater berarti kamu hebat dulu ngomong aja temanmu udah ketawa sekarang Arya, siapa pengasuh favorit kamu? kemanaan? AKP kemanaan? kayanya AKP AF gimana? lef apa lagi? apa lagi? ya jangan ngomong-ngomong kata-kata saya Niko kamu bisa tirukan AKP Aep. jawab dulu ya coba, coba, coba kamu dulu sekarang Niko ya Emang tengahnya apa Ayo begitu? Tengah cenderal Opegang tongkat oh, Mana tongkatnya mana tongkatnya Gimana kalau AKP ayat memberikan pengarahan? Mohon Mohon komandan Jadi untuk rekan-rekan Gerakannya harus patah-patah Jangan kalian toleh <sharp> Tolatulih Tolatulih 280 Tadi Oke okay, tadi itu Jokesnya Jokesnya ini Ini habis selesai mungkin habis latihan apa-apa gitu kan Capek gitu jadi harus ada hiburan Itu asik juga itu <smutter> Jadi <mutter> dia bukan Apa namanya bukan menjatuhkan uh, pembimbingnya atau ininya dia itu cuman buat bercanda karena semuanya itu ada kenangannya gitu kan pembimbingnya itu punya kenangan sendiri polisi jujur banget tuh kan asik juga nah, kita jelek sendiri gitu. ya allah ya, kita lihat video lagi nih Oh kita lihat lagi 7 miliar hanya untuk bikin kebijakan bikin rekomendasi bikin studi itu nggak ada gunanya kok untuk rakyat membuat permen Menteri masa perlu 4 miliar 4,8 miliar ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batu bara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik di sini kita lihat tadi kan gak suka ketawa kan ini ada Menteri marah-marah karena setelah adanya pelapuran anggaran itu belum apa ya belum ada apa ya belum ada usaha atau belum ada hasil baru akomodasi saja udah kayak gitu dan jalannya mungkin ini yang membuat diam jadi marah mungkin kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang selama ini kementerian SDM kerjanya apa ya? gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi baru mau dibuat kebijakan baru mau dia rekomendasi ini saya lihat ini. ini dimana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di kementerian SDM? eh tahu pekerjaan gini nih gak bisa diperiksa oleh KPK gak bisa diperiksa oleh BPK Ini bapak-bapak gak punya hati semuanya Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri. Saya sudah rekap Pak, 2021 287 miliar. Ya, ini ya, jadi Menteri itu pusing ya, guys ya. Kerja salah, kerja juga salah gitu. Tapi sekali nggak ngarepin bermiliar miliar bermiliar miliar rupiah ya, guys ya. Ya, ada indikasi ini Menterinya baik, ada juga ya tahu sendiri kan, bagaimana mereka memanipulasi, memanipulasi uang kan, buat kepentingan kepentingan sepihak kan banyak sekarang kayak gitu kan oke kita akan lihat video yang terakhir nih guys ini oh katanya bapak SBY mantan presiden kita. Lalu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6% persen, demokrasi hidup. Saya selesai, alhamdulillah tepat pada waktunya. Itu kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang perlu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Tetapi penguasa tidak boleh sangat arogans dan niatnya untuk kembungkaman uh, terhadap Oke, ini guys jadi Bapak Presiden kita ini, apa, mantan Presiden kita ini Bapak SBY mungkin menasehati Uh, Bapak Jokowi yang sekarang di apa perintahannya bukan Bapak Jokowi-nya, bahwasanya kemarin kan mungkin nih gara-gara ada RUU KUHP yang muncul kemarin tentang pasal penghinaan presiden dan pejabat-pejabat yang setara lainnya. Ini kan sama saja seperti pembungkaman masyarakat ya. Iya, ini berarti masyarakat nggak bisa ngasih unek-uneknya gitu kan? Mm -hmm. sedikit kita tangkap ini kayak seperti zaman Orde Soeharto. Zaman Soeharto, jadi kita ngibain ini dikit culik, culik, hilang ini segala macam kan ya, Petrus, tau Petrus kan tuh? nah Petrus tuh, nah itu oke. Ini nasihat bapak SBY nih, mungkin dia juga dihina gak pernah jatuh yang yang yang ada kalau dihina itu jadikan motivasi. Jadi motivasi. Gitu, kalau dihina juga martabat Indonesia gak jatuh. Penting kerja nyatanya. Dua periode juga lagi kan, setidaknya dua periode yang berarti gitu kan. Nah, Wakil ya, ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik seribu kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. guys, terima kasih tadi kita udah lihat video dari banyak banget serta tadi ada lima, ada Dari Corbuzer yang sama Dari, dari Sumarga, juga. dan juga Menteri, Menteri. SDM marah-marah kan, anggarnya banyak banget tapi gak ada yang kerja tuh kan. Terus yang terakhir adalah nasihat Bapak SBY tadi. Buat pemerintahan sekarang, masa takut dikritik sampai dibikin undang undangan kan? Ya itu kan namanya pembukaman terhadap masyarakat, terhadap kita yang sebagai mahasiswa ya guys. Ya, oke jangan lupa mana-mana, kita akan lihat sosial selanjutnya di Fajar Fisal 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.